Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021.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 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini hanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Zodio Pisces di bulan Juli tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini hanya kita membuka dan membacakannya. Tukas kesehatan seorang Pisces adalah Nine of Swords ataupun 9 Pedang. Secara umumnya, Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani yang membuat diri semakin terpuruk. Dan disini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Pisces mendapatkan beban pikiran yang banyak. Bulan Juli tahun 2021 yang membuat istirahat seorang Pisces tidak nyenyak ataupun tidak teratur. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan terbangun di malam hari yang dimana disini membuatnya akan insomnia akibat beban pikiran yang ia dapatkan. Dan untuk support energinya adalah Queen Obsort. Secara umumnya Queen opsol itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, Seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces akan menurun di bulan Juli tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Pisces dikarenakan mendapatkan beban pikiran, istirahatnya tidak teratur yang membuat dirinya insomnia, yang membuat dirinya akan mendapatkan ulang kesehatan. Yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport support seorang Pisces agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan beban pikiran dari seorang Pisces adalah seorang pasangan sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgement. Secara umumnya judgement itu diartikan kesempurnaan dan jika kartu judgement kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces di sini menggambarkan seorang Pisces baiknya fokus kepada diri sendiri dikarenakan di sini seorang Pisces mendapatkan penurunan kesehatan yang dimana di sini seorang Pisces mendapatkan beban pikiran yang dikarenakan oleh pasangan dan di sini tidak tertutup kemungkinan kesehatan akan didapatkan oleh seorang pisces secara sempurna yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan seorang pisces agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangannya adalah six of pentacles ataupun enam koin secara umumnya six of pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021. Keuangannya berada di dalam kondisi berkecukupan yang dimana di sini seorang Pisces bisa membantu orang lain, orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar serta orang-orang yang tertuju. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya dengan suka membantu orang lain, pintu rezeki akan semakin terbuka lebar dan secara tidak bisa sadar keuangannya akan semakin meningkat dan semakin meningkat lagi di bulan Juli Tahun 2021 Dan disini juga digambarkan bahwasanya apapun usaha yang dilakukan oleh seorang bisnis akan membuatkan hasil yang maksimal kepada finansial mendongkrak finansialnya lebih bagus dan kehidupannya lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan keuangan seorang di dalam kondisi berkecukupan sehingga seorang pis bisa membantu orang lain yang dimana disini page option merupakan anak-anak yang PCS bantu di bulan Juli tahun 2021 yang membuat pintu terus akan semakin terbuka lebar dan disini secara tidak bisa sadari bahwasanya keuangan akan terus meningkat dengan apapun usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri dan jika kartu jagumen kita gabungkan dengan keuangan seorang di sini menggambarkan Kesempurnaan Keuangan Kehidupan Finansial akan didapatkan oleh seorang bisnis di bulan Juli Tahun 2021 dengan terbukanya pintu rezeki yang dimana usaha tersebut ia lakukan dengan membantu orang lain dan usaha apapun yang ia lakukan akan berbuah manis dan mendapatkan income yang lebih maksimal kepada dirinya sendiri dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah Six of One ataupun Alam tempat secara umumnya Six of One itu diartikan pencapaian karir yang lebih bagus Karir yang meningkat dan buka usaha yang dimana di sini adalah usaha dirinya sendiri. Dan untuk karir pekerjaan seorang Pisces di bulan Juli tahun, 2021 di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan peningkatan karir, pencapaian karir yang maksimal yang dimana di sini akan mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan menjadi seorang owner dan membuat sebuah usaha yang usaha tersebut miliknya sendiri yang mendapatkan hasil yang maksimal mendatangkan income kepada dirinya sendiri yang dimana di sini six of Pentacles merupakan kartu pendukung six of One, yang merupakan pintu akan semakin terbuka lebar di bulan Juli Tahun 2021 yang terdapat positif kepada kehidupan dan untuk kartu support energinya adalah page of One. secara umumnya page of One itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Seorang Pisces akan mendapatkan puncak karir, karir yang meningkat, karir yang jauh lebih meningkat, yang membangkang keuangan kehidupan lebih bagus. Yang semua itu ia dapatkan dengan suka membantu anak-anak, dengan doa dan dukungan dari seorang anak, serta di sini pintu rezeki akan terbuka dengan dukungan dan doa seorang anak yang Pisces bantu sendiri. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan... Kartu pekerjaan seorang bisesis menggambarkan kesempurnaan karir kehidupan akan dicapai oleh seorang bises di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini seorang bises menjadi seorang owner di dalam sebuah usaha yang dimiliki sendiri, yang dimana usaha tersebut berhasil atas doa dan dukungan dari seorang anak serta di sini seorang bises mempunyai tujuan untuk membanggakan seorang anak dan di sini digambarkan seorang bises berada dalam puncak karir pencapaian karir yang tertinggi di bulan Juli tahun 2021 itu dikarenakan six of Pentacle merupakan kartu pendukung kepada six of one yang dimana disini seorang Pisces suka berbagi kepada orang lain terutama kepada anak-anak yang membuat dituruskan seorang Pisces akan semakin terbuka lebar di bulan Juli tahun 2001 dan itu kartu hubungan asmaranya adalah five of cup ataupun lima piala secara umumnya five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat harapan yang masih ada untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021, baiknya hubungan asmara yang melihat masa depan dan mengukur dari masa lalu yang membuat di sini seorang Pisces semakin terpuruk, yang dimana di sini kartu pendukungnya adalah 9 Oxon yang merupakan penyebab kepada seorang Pisces mendapatkan penurunan kesehatan, yang dimana di sini beban pikirannya adalah seorang pasangan di masa lalu dan disini digambarkan seorang Pisces baiknya move on dari masa lalu dan mendapatkan pasangan serta melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan pasangan yang lebih baru yang dimana disini bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri dan di disini menggambarkan Hubungan asmara seorang Pisces baiknya melupakan masa lalu sehingga tidak mendapat beban pikiran yang dimana di sini melihat masa depan menatap masa depan yang dimana di sini mendapatkan pasangan yang baru untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta di sini didukung oleh orang tua Pisces sendiri dan jika kaku jatilah kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang vices ini menggambarkan Kesempurnaan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Pisces apabila menatap masa depan dan mendapatkan pasangan yang baru di bulan Juli tahun 2021 dengan melupakan masa lalu, yang dimana di sini akan mendapat positif kepada hubungan asmara mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua, orang orang terdekat Pisces sendiri, dan untuk akar keberuntungan seorang Pisces itu berada di angka 9, 90 65 dan 51. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang ramalan bisnis di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komentar bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam